a friend. What's up mabro? Apa kabar semuanya Halo mabro Semoga kalian baik-baik saja Saya selalu bro ya Jaga kondisi badan kalian Agar tetap fit mabro, Supaya bisa main <laughs> Walaupun gak fit sih Tetap bisa main juga sih mabro ya Jadi kali ini mabro coba bakal mau mereview HP 13 Pro Max Ini Oce pertama kali Main pakai pakai HP 13 bro ya Sebelumnya Oce udah pernah nyoba P12 Pro Max bro yang ini Ini Oce gak pake buat main CODM sebenarnya Oce masih pake yang 11 Pro Max bro ya Karena di ProSync dia major series sekarang standarnya masih 11 Pro Max nggak tahu masih belum meningkat ya tapi ya udahlah Ocha pakai 11 Pro Max masih oke oke aja mah, bro walaupun sekarang sih agak berkurang ya. suka ngeframe sendiri ya dan sebelumnya lagi Oca juga pakai 7 Plus ma bro ya nah 7 Plus-nya itu ya udah lama banget sih, Bro tapi Ocha masih ada HP-nya, nggak, nggak ada di sini, masalahnya, Bro ya itu HP Ocha pertama banget mencoba dia pakai 7 Plus, mabro. Kalian yang ngikutin Ocha dari awal pasti tahu lah, Bro itu juga HP hasil ngutang, Bro Jadi untuk kalian yang nyirak Ocha enak-enak aja nih, sampai sekarang maksudnya bisa upgrade HP gitu ya. Wah itu uh, tidak semudah yang kalian kira, ya prosesnya juga lumayan lama, oke? Okay? Kalian yang ngikutin Ocha dari awal pasti tahu lah Bro itu juga HP hasil ngutang Bro Jadi untuk kalian yang ngira Ocha enak-enak aja nih uh, sampai sekarang maksudnya bisa upgrade HP gitu ya. Wah, itu uh, tidak semudah yang kalian kira Bro prosesnya juga lumayan lama, oke. Okay? Nah, sekarang kita ke setting Bro ya. Kita lihat nih 13 Pro Max tuh udah sampai oh, oke. Okay. Dia udah sampai Ultra, Ma Bro. Nah, tapi rumornya nih lebih enak. Kalian pakai Android, Ma Bro. Ya. HP pake Redmi, nah itu itu Pro Player luar negeri banyak yang pakai ya. Katanya cocok banget HP-nya buat main CODM ini, dan pastinya lebih murah loh daripada kalian harus beli 13 atau 14 Pro Max ya. Sekarang kan yang baru banget rias 14 tapi 13 ini masih bagus banget tetap ya. Nah sebelumnya Oce udah pernah review di 12 Max Oce itu juga udah, udah enak banget tapi itu nggak bocah buat main game, cuma buat chatting chatting admin gitu ya Ma Bro. Nah itu dia tuh kalau nggak salah cuma sampai max. Oce belum cek lagi sekarang udah sampai ultra apa belum Ma Bro ya. Terakhir itu setahun-tahun yang lalu itu cuma bisa sampai max rate nya. Seperti yang kalian tahu Ma Bro, frame rate itu wajib banget paling gede ya. Ini ultra mp, oke. Ini mantap banget sih harusnya ya Jadi ketika kita ketemu musuh Mama bro pas-pasan Kita tuh bisa dibilang enak banget nih Buat nembak duluan nih ya mama bro ya Jadi kemungkinan kita ngebunuh musuh lebih cepat Itu lebih besar daripada kita menggunakan HP yang kentang ya mama bro Pastinya lelet juga ketemu musuh harus ngeframe dikit ya kan. kalau Ultra ini bener-bener smooth banget ya Dan yang 11 Pro Max aja juga Max mah bro Masih di Max Itu juga masih oke okay sekali sih ya Masih bisa buat bantai player yang frame ratenya Ultra juga ya nah ini Ultra enak banget sih ma Bro harusnya ya nanti kita tes ya Mabro di multiplayer ya Apa kita MBR nya juga sekalian tapi sayang banget nih Ultranya katanya tuh masih ngeframe nge juga nah ya gimana ya HP baru bagus ya 13 Pro Max tuh bagus masih bagus banget lah kalian kalau ke ibox juga masih 20 jutaan lah ma Bro ya tapi frame rate ini, kalau di ultra in, itu katanya masih suka ngeframe, bro. ya, tim oce juga ada yang pake 13 soalnya. Jadi kayak worth it gak sih? Apa yang karena Android masa dikawain sama HP Android ya kan? Nah, misalnya kalian mau grafik kualitinya very high, kalau misalnya kalian pakai frame rate ultra itu gak bisa, mah bro. Ya, jadi ya turun ke medium grafik kualitinya, mah bro. Nah, misalnya kalau mau pakai very high, kita... Ke max terus, very high ini cocok banget sih buat kalian yang main battle royale ya, yang memerlukan pemanjaan mata ya kan, skin-skin kalian tuh yang skin mythic, karakternya sekarang kan juga ada di mythic. Wah, itu bagus banget sih harusnya pake very high dan frame rate ya, udah max lah ya, max juga udah cukup banget kok, apalagi ultra. Tapi sayangnya kalau kita ke ultra turun ke medium mahal, oke, langsung deh, oce mau coba ini, kerenket pakai okay, ultra ini ya. Let's go Mabro Wuuu Mabro kalian lihat ya Mata oke Seperti Lebih dimanjakan gitu loh bro ya Tuh lihat tuh Keren banget sih ini Pecahayaannya mantep banget bro Dan terasa Lebih smooth ya Tapi kalau misalnya pakai Ultra ini Kalian agak ngerasa ngefreme-ngefreme Mabro Ngetau ngebak atau enggak ya Harusnya sih ya ngebak Karena nggak mungkin banget HP Sekelas 13 Pro Max Sampai ngeframe ngeframe gitu tuh Wah sangat tidak mungkin sih mah bro ya Teng tereng teng teng Kalau misalnya sebes masih mungkin lah mah bro Ngeframe ngeframe Wuh dulu deh Mana musuhnya? Sakit banget bro Sakit aja sih Nggak banget Halo Koca hmm. kalau gak salah ngeflat tuh nanti ghost us loh ini HP bocah nggak perlu khawatir mah bro Asya. Nice mah bro Oi, santai-santai, santai bro. <laughs> Mantep banget sih, Ma Bro. Dan kalau misal kalian ya, Ma Bro ya, yang dari 11 Pro Max kayak Ocha nih, ya, mau pindah, atau ya 12, eh 12 itu, sensinya beda deh, Ma Bro ya. Nah, 11 ke 13 tuh kayak gak perlu ganti sensi, Ma Bro Gak ganti sensi sama sekali loh. Mainnya masih enak. Ya walaupun agak ada perbedaan pastinya sedikit nggak banyak-banyak ya Perbedaannya tuh kayak cuma apa ya Kecil banget lah Menkoca kalian cuma lah, hanya perlu dientengin dikit mah bro Wow dibokong aja Kayak sensinya dinaikin aja sedikit lah Dari lebih enteng cuy Wuh Di sini ada mah bro pindah loh biasanya mantap sekali cuy oke wajar robek-robek mah bro nge lag ya wah ini definisi HP Sultan internet sulit HP Elite internet sulit kalau main di battle royale gimana mah ya tapi uco saranin ya kalian yang HP-nya 13 ngerasain pegang frame-frame nge itu gara-gara framerate kalian coba deh pakai yang max saja asli ini, ini buat nge -slip -nge -slip. anti anti slip <laughs> biasanya hp 18 11 itu agak sulit buat ngasal anti slip biasanya hp delapan belas sebelas itu agak sulit buat sakit banget dah. Koneksi ini apa? Woo. Woo, nice. Hati-hati kawan. Tang tang. Mana musuhnya? Halo. Kita potong-potongin mah, Bro. Ana masuk ya. Sudah pada mau mati. Ya. dah kelar mah, Bro. The best ya. enak juga loh. Ya, mah, Bro, menurut kalian gimana ya? Ini sih mantap banget HP-nya, tapi sayang banget mah, Bro, katanya ultranya itu ada yang Suka ngeframe ya, dan lo ngerasain sendiri sih. Tadi agak sedikit dikit lah, ya. Gak kerasa banget, masih oke okay banget untuk dipake, ma bro. Ya, tapi tetap untuk kalian best performance buat mainnya ditaruh grafik quality-nya low aja, ma bro. Dan frame rate tetap yang paling tinggi, ultra atau max ya. Nah, tapi beberapa orang menyarankan di max, ma bro. Bukan di ultra karena ya, nggak tahu nggak bakal tahu apa, ultranya agak sedikit. sedikit ngeframe ya walaupun nggak ketara banget mah bro. Dan ini juga ultra buat di multiplayer doang battle royale yang nggak. Sekarang oce pengen main di battle royale very high terus max deh mah bro ya. Nah let's go kita tes ke battle royale. -nya. memanjakan mata sih pasti ya. <laughs> Oke, okay? yuk. Ya mah bro kita main di mode apa nih? Blackout, isolated atau escort isolated? Hmm, aircon hammer isolated. Menurut kalian, mainnya yang mana? Wah, ini kayak seru sih. Ini, Mbak Bro, ya, ini kayak... uh, story mode, story mode gitu loh. Mbak Bro, coba pernyobain nyobain juga lah. kita langsung main aja, Mbak Bro. Udah, kita, kita tes nih, grafiknya seperti apa nih di battle royale? nya. oke. Okay. Analisis Kalian baca nih, kalian baca ya. So, kalian harus actives, ngerti sambil belajar bahasa Inggris ya. Greatly okay. energy, oh. short, so wow. Ada target poin. Okay, harus ngejain, ngejagain gitu gak sih, Bang? Wih, wih keren banget mah bro tuh kalian biasa Wah, wow, ada sunset ada sunsetnya mah bro mantep banget men look at the view bro look so cool ya yeah. mantep banget sini, ini bro Wah, gokil game kalian kayak gini gak bro. CODM nih bos oke Mabro kita langsung kerjain misinya aja ya kita disuruh jagain kali ya ini mobilnya kan mau jalan nih Mabro Waduh, men let's go let's go let's, go, let's go. yuk jalan nah oh mantap nih Mabro uh temen kita banyak ya oke ini sudah masuk 2 batalion man ya Mungkin teman kita dia mati, kan? jadi kita perlu tambahan pasukan ya. Teteh, penambahan pasukan, ma bro. Mana maksimal? Oke, di sini ada teman kita. Halo bro, ini masuk banget sih. Ma bro, terus kayak gini. Macam separuh, separuh. Kita mati, tidak bro. Apakah ada orang di sini? Baik sekali, men Musuhnya orang juga loh, Ma ini. Wah, keren. Jalan terus ya, jalan terus. Ada yang pakai besok kak? Itu baik sekali. Maju, maju, maju, maju. Aduh, jangan, jangan sampai mati deh. Sakit banget, Ma ini sakit banget para para para sih. yang ya, yang jagain ya. Di mana musuhnya? Kami hilang. Enggak ya, pernah. Wah. Nah, okay. Terus jagain, terus jagain. Jangan sampai lelangah. Oh, Mantap. Wow. Ini the best kali, ma Bro. Wah. Ada orang, ma Bro. Wah. Ini bisa respon ya ternyata. Oke okay, oke. Okay. kira udah selesai gitu aja loh. Oke. Okay. Apa nih? Masak oh, keren sekali, ma Bro. Uh. seperti kapal perang tapi bisa terbang. apa ini? kok ada di sini? Oh my god, ma Bro. ini jauh sekali responnya. Kenapa di laut? Tuh, ma bro, lihat ya. bagus banget sih. ini rata kanan loh, ma Bro ya. asli. settingannya udah rata kanan kan? Masa enggak salah? ini mantep banget. Cuma framerate nya aja Tapi framerate max itu udah Kerasa enaknya sih Oke okay. like Lagi repair mah bro Bahaya nih, takutnya ada orang Oke okay. Mungkin lo pakai pake AKP 7 Radian sama Mana musuhnya Oke okay abang udah bisa dijalankan mobilnya jalan jalan jalan kalau udah pada bisa jalan jalan jalan ini ada bui fire ma bro ini mantap sekali bui fire dan ini ada goliath kita pakai yuk goliath di kita royal tuh sakit banget sih ya lucu ada para nyobangan kemarin tuh ma bro wah ada goliat juga di sini Ah hancur dia. Mantap kali. Ayo kita ajar, kita bersihkan makhluk-makhluk ini. Jalan-jalan, jalan, jalan. Kita kawal. Oh, itu ada sniper seperti nya, Mungkin itu tadi yang bunuh aja ya, itu sakit banget sih. Asli. Kita naikin apa mobilnya? Nah, kita ke sini biar aman. Wah, oh, ada. ada. yang Ada pakai basoka, itu ngeri sekali sih. Mantap. Jalan terus. Wuh. Mantap sekali. Ada orang ya di sini. Dia sampai ada yang menginjak ya. Pelajar lancar jalan lancar kita harus jagain mobil ini jangan sampai hancur dan itu ada yang pakai parasut kita tembak susah sekali ditembaknya oke mah bro aman saja bro di oh boti oh, sudah 29 kill ini sudah batal dari ke berapa teman-teman kita tuh lihat tuh 1 2 3 4 5 6, 6. teman kita udah ada yang mati banyak ya Mantap sekali Musuhnya itu selalu ada terus bro Kalian bisa lihat Berdatangan terus uh, Keren banget sih ini Pesawat masa saya depan nih, bro ini Mungkin cuci oce bisa merasakan pesawat ini mabru Oke okay. Ini bukan TPP mabru Jadi ocha tidak bisa mereview dengan sangat bagus sekali bro ya jadi maafin oca kan kalau misalnya tpp bisa ngalik karakter karakter oca tapi ini aja udah worth it sih. ini sedang repair mah bro oh. ada yang pakai basoka mana pakai basoka hmm. kita harus bersihkan musuh musuh ini bunuh terus jangan sampai ada yang tersisa ayo kawan Pasukan Ocha. Masih pada sedia untuk berperang bersama Ocha, mabrur. masih banyak sekali teman Ocha ya. Ninja mobil aja udah sendirian di sini. Seru banget sih, men. Paling ya, cuy. Uh, terbang. Oh, Mau dulu udah hancur kali ya. let's go hey, hey, hey. eh sakit banget mah bro serius, serius serius sakit banget macam pakai, okay. wih hey, helikopter bisa oh ini wolfingnya mungkin ya macam sekali mah bro Wah. ini asik sekali mah bro ya kita bisa mengendalikan helikopter karena kita harus menjaga ya oke okay. jangan lupa ditembak kawan oke okay. tembak tembak tembak terus jalan terus jalan semoga kalian bisa bisa jalan ya oke okay, keman madroh itu tidak mati di sini masih aman Terus banget men. Bro jangan terus berperang sampai darah penghabisan lah bro. Wah ada yang paketin? Bro ini ngeselin banget sih men. Ada paketin segala, ma Bro, cenggat tak kalau ada tank di sini. Gimana cara ngelawan tank? Aku pun tidak punya basoka. Oh, udah, udah ada basoka. Spectre! Uh, Spectre. Spectre, mah, bro. ini kalah deh? Ini udah kalah nih. Spectre. Specter Waduh Bro. Wih, jadi berhasil mah bro? Apa gimana nih? ya yeah. pesawatnya jatuh ya? Yeah. Oke, okay. jadi kita kalah gitu ya? Ah, pesawatnya hancur mah bro. Uh, mantap sekali sih. Ya mungkin Ocha tidak menyelesaikannya sampai selesai, Bro. Tapi ini mantep banget, asli seru sih. Ya, Kayaknya agak sulit tuh tadi ya. Persama Ocha udah kill banyak banget ya, Ma Bro. Oke. Uh, tapi ya. karena tujuan kita cuma mereview, Ma Bro. Ini sangat mendukung banget sih. Memang Battle Royale ini nggak panas loh, Bro. HP-nya ya. Biasanya tuh uh, Ocha kalau pakai HP. Uh, 11 atau 12 buat main battle royale itu main mainin beberapa jam langsung panas ya ma bro ya kayak sejam dua jam lah tapi dengan grafik yang tinggi kalau lo sih harusnya masih aman ma bro oke okay? ya udah ma bro kayak gitu aja untuk video kali ini ma bro menurut kalian gimana nih HP 13 Pro Max ini wortet atau tidak langsung aja komen di kolom komentar di bawah sini ma bro ya oke okay? walaupun ini ada kayak harusnya sih ini bug ya karena nggak mungkin banget nih HP keluaran baru dipakai Ultra itu frame soleh nih HP kan termasuk HP high end dong ya jatohnya ya kalau misalnya PC high end itu kan bisa buat main game berat dan mungkin grafiknya bisa high juga nah harusnya ini bisa juga mah bro tapi emang bisa sih tadi ya walaupun aja ngerasain sedikit banget tuh agak frame kalau kita pakai ultra ya. Ya udah kayak gitu aja untuk video kalian ini Mambruk makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan Jangan lupa subscribe serta aktif lonceng, ya Mambruk ya. Terus untuk kalian yang pengen beli akun jadi, yang langsung aja follow instagram Instagramnya kita Jublin di sana akunnya Sultan Sultan banget dan pasnya terjangkau sih Mambruk. Oke, okay? yep, udah semuanya. Ya udah, udah semuanya. See you next.